Dakwa Ferdi Sambo, divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 13 Februari 2023. Majelis Hakim memutuskan Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Novian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sambo juga terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah telah melakukan perbuatan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja Sebagaimana mestinya Yang dilakukan secara bersama-sama Mengadili Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SOSI Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pembunuhan berencana Dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat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 menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Kadif Propam Polri sejak 16 November 2020. Pria kelahiran 9 Februari 1973 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1994. Selama berkarir di Kepolisian, mantan jenderal bintang 2 ini berpengalaman di bidang reserse dan kriminal. Karir Sambo kian memanjak hingga 2012, di mana ia ditunjuk menjadi Kapolres Purbalingga dan setahun berikutnya menjabat sebagai Kapolres Brebes. Kemudian, pada 2015, Sambo menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum atau Wadiras Primum Polda Metro Jaya. Tergolong sebagai anggota Polri dengan karir cemerlang. Sambo pernah menangani sederet kasus besar yang menghebohkan publik. Salah satunya kasus bom di pos polisi seberang gedung Sarinah Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada 2016. Kemudian, ia juga terlibat dalam pengungkapan kasus kopi Sianida yang menawaskan Wayan Mirna Salihin. Pada 2018, Sambo ikut menangani penyidikan kasus penerbitan surat Jalan palsu dan pemufakatan jahat Joko Chandra. Ia juga pernah memimpin penyidikan kasus kebakaran Kejaksaan Agung pada 2020. Lalu, ikut serta menangani kasus penambangan di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek yang menewaskan 6 anggota FPI pada Desember 2020. Sebelum menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Kapolri telah mencopot jabatan Sambo sebagai Kadif Pro. Agustus 2022, Sambo kemudian dimutasi ke perwira tinggi pelayanan Markas Polri. Lalu, kepolisian menetapkan Sambo sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana brigadir J. Ia lantas menjalani sidang KKEP ke atau kode etik pada Agustus 2022, dan hasilnya Polri melakukan pemberhentian tidak dengan hormat alias PTDH terhadap Sambo. Oktober 2022, berkas Ferdis Sambo resmi dilimpahkan ke Kejaksaan dan persidangan perdana dimulai pada 17 Oktober 2022. Dalam persidangan pada 17 Januari 2023, jaksa penuntut umum meminta hakim memvonis Sambo dengan penjara seumur hidup. Setelah melalui sidang tuntutan, replik dan duplik, majelis hakim akhirnya memutuskan menghukum Sambo dengan pidana mati. Sambu kemudian diperintahkan tetap berada dalam tahanan dan barang bukti kasus pembunuhan berencana Brigadir J dikembalikan ke penuntut umum.